Hello guys welcome to my channel Rizal Karen Paci. Alright. Kali ini kita nak jalan-jalan ke pusat kota Pekanbaru. Ya. Tujuan Pakci nak kasih tahu jalan pintas. Balik arah. Karena Pekanbaru banyak jalan one way jadi kita nak ke pasar wisata pasar bawah kalau sudah meluncur di Jalan Sudirman sudah dekat jembatan ambil arah kiri turun nah kita kasih map nanti ya right Jadi kalau kita lurus lewat atas, kita sampai ke seberang, ke rumbai. Nah, kalau kita lurus lewat bawah sampai ujung, nah mantol, nak terjungkal ke Batang Sia. Jadi pelan-pelan guys, jangan sampai terjun. Nah, ini namanya Jembatan Sia 4. Nanti-nanti kita bahas ya, yang lengkap ya. Nah, bagi kedip di mana nih kita posisi di bawah nih sekarang. Lanjut kita fokus menuju pasar wisata pasar bawah lewat jalan pintas. Kalau yang kita telah telanjut menuju jembatan C4 tadi. Nah, ini mapnya kita lurus saja dari Sudirman. Nanti kita cari jalan pintasnya. Ada nah, nampak tuh, garis merah sama garis hitam. Dari reverse dulu ya mundur dulu mundur agak sedikit ya kembali kita ulang lihat jalan bawah pelan-pelan saja lurus. nah ini juga kadang jalan-jalannya kadang suka macet ya terus ya agak kira-kira 50 meter di depan seperti tadi kita jalan pelan, nah, lihat sebelah itu ada jalan nanti, lihat ini pelan-pelan ya ada pelang dari apa itu aparat itu, pelan, belok kiri, ya. wajib masker katanya, belok kiri, saat, nah, kita masuk namanya jalan kampung dalam satu. Jalan ini masih bisa masuk kereta, mobil ya, masih bisa. Jadi kalau dari sini, kalau pakai kereta harus buka kaca dan lengkap. Juga pakai tidak Kalau pakai motor sikap, motor harus lengkap, mengendarai juga harus memakai. yang ini untuk lewat alternatif kedua lewat namanya Jalan Kampung Dalam. Nah jalannya bersih untuk motor aja ya, jalan bersih, ada kantor lurah Kampung Dalam, Dan dindingnya juga dikasih warna-warna. Nah, tapi ya di sini cuma bisa untuk motor siksa saja karena jalurnya berupa Jangan singgol Yang senggol ini kita mesti hati-hati ya karena juga harus sabar bergantian lewatnya nah, terutama untuk motosika kita jangan sampai kena dinding spion atau stangnya bisa kita celaka nah, terutama lagi kadang sekali-sekali ada juga turan jauh darat Keluar, kita ketemu jalan yang pertama tadi, jalan kampung dalam satu. Kita meluncur saja lagi lurus ke kiri. Nih, belok kiri hanya bisa untuk kereta. Kayak nah, kalau lurus, ah, motosikalnya harus lewat eh, jembatan nih. Eh, jembatan itu saja untuk motosikal, Sudah sampai kita di Pasar Bawah, Pasar Wisata Kota Pekanbaru. Nah, kalau para pemirsa ini belum paham juga. Nah, Pak Cik, kasih lagi jalurnya dari Pasar Bawah ini menuju Sudirman tadi ya ke awal semula, biar lebih leluasa dan lebih paham. Oke, okay? kalau dari Pasar Bawah nih ke Sudirman. Kita start melalui Jalan Muhammad Yatim atau Jalan Saleh Abbas Nah, itu tadi kan perlu kampung dalam. tempatnya bersih. Ya, yeah, guys, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. See you in next video.